Oke okay, uh, masih bersama Ansar El Barqah ini tim dari ranting di Samblumbum bersama-sama kita menyanyikan Mas Panser Tatos. <tik> <wassalamu 'ala> muhammad nabi <tik> izinkan ayah izinkan ibu izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU NO. majulah ayo maju serba serbu serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang Walau darah menetes di medan perang Demi agama ku berkorban Maju ayo maju ayo terus maju Singkirkan dia dia dia kikis habislah mereka Musuh agama dan ulama Wahai barisan ansor serbaguna di mana engkau berada di sini teruskanlah perjuangan demi agama sudahlah berkorban Sabislah mereka musuh agama dan ulama wahai barisan ansor serbaguna di mana engkau berada di sini teruskanlah perjuangan demi agama kudilah berkorban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 Walau darah menetes di medan perang demi agama rela berkorban Maju ayo maju ayo terus maju singkirkan dia dia dia kekejab islam mereka musuh agama dan ulama wahai barisan ansor serbaguna di mana engkau berada di sini? Teruskanlah perjuangan demi agama, ku, berkorban. Ma, ku berkorban. Demi agama, ku berkorban. Sugeng Rawoh, Pak Ilham, Pak ba. ba. Oke. Okay.